Walaupun sedikit maksa banget ya tapi ternyata gacor guys, oke. Okay. Ini gue dapat kabar ya, dapat informasi kalau misalkan gue dapat satu situs yang memang anjing gacor beneran dong. Wah gila nih. Dua juta nggak salah lagi gue pilih bet 10.000 guys. Wow. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Sebelum kita lebih lanjut lagi ini, jangan lupa dibantu like, comment, share dan subscribe-nya dong. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya ya, biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gua upload setiap hari anjing. Oh, bahagia banget nih, baru banget main ya. Dapat skater gratis di atas 10.000 dan kali gocap gua connect anjing. Di dalam lagi guys. Apalagi aduh bet-nya 10.000 dong gokil sini, oke okay, lagi hancim, wow, ini pasti yang nggak penasaran langsung penasaran nih sama situsnya nih, gokil gokil empat ribu dong koneknya dan perkaliannya kalian bisa lihat 64 puluh empat, mampus enggak tuh, wow, enam dong wah gila sih aduh incest thank you banget dan situsnya thank you banget nih langsung ngasih gua aduh banyak banget coy oke okay, untuk situsnya nanti bakal gua spill setelah scatter gratisnya selesai ya biar kita fokus dulu nih untuk scatter gratisnya nih udah 7 juta aja coy 7 juta wow terot lagi nggak? anjing petir dong, petir dong, gokil, go anjim petir kali dua, incas anjing saat sembilan dikasih, halo, hmm, gemes deh incas, hmm, oke, okay, udah gak dikasih nih kayaknya, beneran aja, tapi oke okay banget guys, tujuh juta tujuh juta seratus Wow, tepuk tangan banget nih untuk situs yang satu ini ya. Walaupun memang dia masih baru ya, tapi kayaknya kecil-kecil cabe rawit Waduh, nggak sayang nih ketemu gua langsung dikasih banyak banget nih profitnya. Dan modal gua di awal adalah Cuman 100 ribu. Eh, anjing, dapat lagi. Waduh, oke, okay, tapi yang ini gua nggak terlalu berharap ya, karena yang pertama udah jackpot parah. Jadi, gue gak terlalu berharap sama ini. Kalau dikasih, oke okay lah. Dikasih masih bersyukur ya, kalau misalkan nggak dikasih ya, ya udah nggak apa-apa. Oke, okay, guys, tepuk tangan nih sama situs permain satu, tiga, delapan yang lagi gue mainkan sekarang ya. Dan ternyata kalian bisa lihat sendiri, profit berapa yang dikasih nih. Aduh, bikin orang tuh betah ya. Ini tuh bikin kesan baik sama situsnya sebenarnya. Kalau misalkan dia selalu ngasih gacor ke pemain-pemainnya ya. Apalagi para pemain-pemain yang baru, pasti dia kebakalan auto balik lagi. Kayak gua sih, gue juga bakalan balik lagi situ sini Buat cobain lagi di situs permain satu Tapi ini, gua bakal istirahatin dulu ya. Gak langsung gua tancap gas lagi karena gua ya istilahnya kayak gimana sih? Kayak abis dikebut, abis dikebut, terus main lagi, main lagi kayaknya. Hmm, jangan deh, mending kalian istirahatin dulu. Oke, okay, inilah situs permain 138 guys Yang lagi gua mainkan sekarang Dia termasuk situs yang baru Jadi kayak mungkin masih masih, masih segar gak sih Kayak buat gue tuh angin segar gitu Kalau misalkan ada situs yang baru Cuman gak semuanya sih Ada 123 yang memang Bener-bener yang ngasih ke kalian Nah, kan masih dikasih ini. gokil ya 422 ribu Hei Tembus di angka lima rat. Padahal ini gak gacor ya tapi masih dikasih setengahnya nih dari bednya. Wow, 564 ribu gold kill, Jim. Oke, okay, jadi silahkan mana nih buat kalian yang mau cobain juga, kayaknya juga bakalannya ini terpercaya saya sih, karena memang banyak banget rekomendasi yang masuk buat gue cobain situs ini juga sebenarnya. Karena gue belum terlalu berminat waktu itu, jadi gue abaikan, gue cuekin aja. Tapi ternyata bagus banget recommended lah buat kalian dan layak juga buat kalian coba ya. Coba tahu kalian juga lebih banyak lagi ya profit yang kalian dapat mungkin aja kalian dapat maxwin ya kemenangan yang sesungguhnya. Jujur gue paling jarang banget dapat maxwin paling jackpot kayak gini banyak tapi nggak maxwin itu gimana ya maxwin ya paling pas bet bet kecil jarang banget kalau pas berbet gede dapat tuh jarang. Jadi menurut gue ya sama aja sih ya sama-sama kemenangan Cuman memang gak ada titel maksudnya aja Oke okay, buat kalian yang mau coba silahkan banget ya Nanti bakal gue kasih linknya di description box gue atau di kolom komentar paling atas ya Nanti kalian tinggal cek aja Dan linknya pun udah langsung berhubung ya dengan situs permainan 138 nya Jadi kalian nanti gak usah ribet-ribet lagi langsung klik aja dan auto-masuk hmm, Peko Kayak ini gue naikin bednya ke 20000 ya, cuman gue nggak berani main spin banyak. Kita mainan main kecil-kecil aja biar tetap terpantau karena gue nggak mau makin rungsep ya. Karena gue tipe yang gue tipe yang main kalau misalkan lihat modal gue banyak tuh suka lupa diri guys. Ini mending kita main santai aja ya dan spinnya pun gak usah banyak-banyak. Oke, okay. masih berlanjut guys, kita ambil turbo 30 kali. Tapi kayaknya ini bakal jadi akhir spin gua ya, karena di sini kita bakal udahin aja permainannya dan karena udah cukup buat gua buat ngebuktin kalau situsnya bener gacor atau enggaknya ya. Kalian pun bisa lihat sendiri dari awal permainan gua gimana, tanpa gua harus ngejelasin ya. Kalian pasti bisa lihat sendiri. Gacor apa situsnya Jadi silahkan buat kalian yang berminat Dan gak berminat juga silahkan banget Kalian langsung skip aja Oke okay, thank you banget buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya ya Tentunya gua bakal kasih kalian Situs-situs yang lebih gacor lagi dari ini Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Oke okay? Kelipomal beli permen Jangan lupa depomamemi permen 138 Oke okay, sampai jumpa Bye